oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Yoran bambu jadi sore hari ini kita akan mancing kembali guys sekarang saya posisinya masih ada di dalam perjalanan ini sebentar lagi kita akan nyampe di lokasi pemancingannya ya udah gak jauh lagi tempatnya dari sini di sini tempatnya guys kemarin kita sempat mancing di sini ya sekarang kita mancing di sini lagi guys Apakah hasilnya akan sama seperti kemarin atau bahkan lebih ya atau bahkan kurang tanpa berlama-lama langsung aja kita pasang umpannya ya pancing yang di dalam dulu nih. nah pancingnya udah kita kasih umpan guys sekarang kita pasang ya mudah-mudahan dapat ikan besar guys pasang di sini aja ya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan dapat besar amin nah untuk yang ini guys untuk yang satunya ini kita pasang di sini, ya. Soalnya, kita tadi bawa tiga pancing, ya. Kita taruh di pinggir jalan aja sini. Oh, ini gas. Nah, kita nyoba di sini, ya siapa tahu aja beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita taruh aja di sini. Lihat pancing dulu ya, guys. guys pasti kemakan tuh ikannya nyampe ngambang tuh tuh jorannya aja nyampe masuk ke air tuh kan kayaknya sih kan itu yang ngambang tuh <laughs> malah nyangkut nih dulu. Susah guys, sambil megang kamera nih soalnya. Nah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas, jangan lepas loh Nah. Kan kecil guys. Oh, kalau dicemplungin lagi mati nggak ini ya? Nempel ke tenggorokan tuh. kasihan juga masih kecil guys. Tapi udah masuk tenggorokan itu. taruh di rawa lagi takut mati dia. Kita naruh di tiga titik tadi ya. Di sini satu Itu jorannya Yang warna kuning Ya di sana satu Di sebelah sana ya Dan yang di dalam sini satu Sekarang kita lihat ya Tuh guys Lagi-lagi senarnya kencang tuh ini kira-kira ikan lah ini. Apa ikan gede apa bukan ya? Langsung aja kita lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kena gak loh? Wih <tuh> Mantap. Yes. Aduh. jorannya, jorannya. Susah banget ini kepanjangan joran guys jadi susah aku ini sama sampah-sampahnya ngikut tuh enak ya gabus ini kita skip aja guys kelamaan Dimakan lagi tuh guys <tuh> Tapi kan apa ya Kayaknya ikan kecil nih guys Tuh dimain-mainin sebenarnya dimain-mainin sebenarnya nih ikan kecil paling ikan apa sih ya nggak kan kecil kan pasang lagi Kurang pas, berarti yang di pinggir jalan ada <coughs> dua, guys. Yang di dalam satu ya, ini cuacanya kayak mau hujan. Ini dari tadi suara petir terus nih. Kalau dapat banyak lumayan ya bisa buat lauk. Jadi kita nggak usah beli guys. Oh burung kurwok. Uh mantap guys. Pasti ini dapat nih Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kena ini Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kena guys, ikannya di sebelah sana tuh. Nih, jorannya kan di sini nih. Tuh, jorannya. Ikannya nyampe ke sana, guys. Tuh. Nih, senarnya dibawa ke sini nih, dia. Tuh. Tuh, kebulnya. mana tadi ini, nah loh tarik dari sebelah sini apa ya oh itu ikannya tuh tuh dapat strike guys. Alhamdulillah. Hore hore. Hehehe. Hehehe. Tuh kayaknya guys. Alhamdulillah ya. Nih. Kena guys, tuh. Kayaknya sama rumput-rumputnya apa ikut nyangkut. Alhamdulillah kena nih Sekarang kita ke dalam guys Di dalam masih ada satu pancing kan Bismillahirrahmanirrahim dapat banyak tapi kayaknya belum dimakan ini Uh. Wih, mana nih? Uh, apa itu guys? Kayak suara biawak. Ah, yang ini yang ini umpannya habis. umpannya habis, guys. Nih. Hmm. Gabus yang tadi ya, guys. Akhirnya kena juga tuh. Sama rumput-rumputnya ya kena juga dia. oke okay guys mungkin karena waktu udah sore ya kita harus ini pulang dulu soalnya dari tadi ada suara petir nih takutnya kita kehujanan di jalan guys oke okay, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh